Terima kasih teman-teman PES, hari ini saya bersama 10 Ketua Umum Federasi kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo artinya kita memberikan sinyal, saya harus berterus terang besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan out-out mendukung Ganjar Pranowo sekali lagi akan out-out mendukung Ganjar Pranowo, kenapa? alasannya sangat kuat karena Pak Ganjar lah, pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Gulu Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh berani mendengarkan aspirasi buruh, bukan di dalam ruangan langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya, itu yang kita butuhkan untuk pemimpin masa depan Indonesia. Yowan. naik bis. Tadi pakai partai kemarin kami ini semakin menguatkan kami sebagai koalisi terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh calon Out Mas Ganjar maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Karena apa banyak hal yang kita bahas mengenai masalah-masalah buruh, -masalah mengenai masalah regulasi dan ada match, ada crack kalau istilah Pak Jokowi. Jadi kami pastikan, kami yakinkan KSPSI sebagai konferensi buruh 10 sepuluh federasinya baiknya di terakhir, maupunnya di Hongkong, Macau, dan di seluruh luar negeri, kami mendukung all out kecalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tapi dalam hari buruh ini. Saya menyampaikan selamat hari buruh dan diskusi yang kita lakukan tadi. Ada beberapa catatan-catatan mana harus dikoreksi, mana harus ditambah, dan bagaimana membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik. Jadi inti dari pertemuan kita sampai dengan sore hari ini itu. Dibuka dua-duanya. Oh, banyak dah. <un> <escuché> <diam bunny> <Hassan> Jangan aja nih. Oh, <runtime aslında> yeah, yeah, si ya. semuanya. Semuanya. Terima <teng> <directory> <teng> Jangan Jangan perang. Perang. Bapaknya, dijaga, perang. Perang. Bapaknya dijaga, Bapaknya dijaga dari situ ya Bapaknya dijaga so, ya, langsung, langsung, 3, 2, 1 ah, okay. 3, oke okay. terima oke okay. terima, kasih. terima kasih semuanya ya.